udah nih bukan hah gas ya lu dua besi Kasih asu, adek. Kasih astu, kasih asu. Kita pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia aja Dek, bahas. ya? Bahasa Indonesia bahasa boleh, Indonesia bahasa Bali boleh. Tuh. jangan tangan bahasa Indonesia aja. Nanti kalau Bali, kita susah transitnya, adek. Oh gitu, Lagi nanti tinggal dikasihan, editor udah banyak kerjaan ya, kan? Kasih adek, <laughs> gimana kabarnya, adek? Sehat nih. Ah, puji syukur Tuhan, sehat Om. <sih> <tuk> Yee, ya. <tuk> hari ini ini sapan uh, netizen kita ya. Sapaan yeah. netizen kita adalah bomberman dan bomberwati. <tuk> uh, <tuk> bomberman dan bomberwati, hari ini kita kedatangan seorang sosok yang spesial. Sosok figur anak muda yang sangat spesial seperti kita lihat di depannya ada sebuah apa ya? tapel, tapel Tutel. itu topeng ya. Topeng. topeng ini mungkin kita langsung aja ngobrol sama sosoknya tapi sebelumnya perkenalkan dulu lah. Iya. Siapa, di mana, dari mana, ngapain <gak> <says> <tess> ya kan? <gamu> Ya, terima kasih Om, ya. di kesempatan berbahagia ini <gamu> saya diundang kalau dibilang sosok berseram Om. Miris seram gitu. Seperti itulah. Kita adalah anak muda. Kita adalah anak muda Bali yang peduli akan karya-karya seni lah Om yeah. Iya Karya seni itu berupa topeng Kalau istilah bahasa Balinya, couple Couple Dan saya sebagai pelestari seni Rumah saya di Sanur Sanur Bali Dan nama saya Ungit Desti yes. Dan saya tinggal saya di pesisir Om Pesisir, Panta. pesisir pantai Pesisir pantai ya, Saya sebagai anak pesisir pantai Melestarikan dan mengajarkan yang namanya level Ratu Gede Om. Wuh, iya, ini nah, Aku manggilnya apa nih? Ratu De, Gede, Dek, Unggit, atau oh. siapa? Sama enaknya gimana? Kalau, <laughs> kalau Om manggil saya, adek aja deh. Ya, nah, saya udah, wah, curang ya? Enggak, enggak, enggak. <laughs> Nah, kade jadi aja. ya, kan? Ya, ya. Dek, Unggit aja, Pak kade Unggit. Enggak ya, pakai Pak, Pak, udah pak. enggak pernah, udah, udah, udah, nikah belum? Ah, <laughs> udah kan? baru sekali. Nah. <laughs> <laughs> ya ya ya. Jadi kita nih ingin tahu lebih dalam. Iya. E, kan saya dengar-dengar nih eh De sekarang nih lagi mem mau membuat sebuah apa rumah-rumah eh pelestarian. Pelestari seni oh. Pelestari seni. Mm -hmm. Yang mm -hmm. mengangkat e, tapi khusus untuk Sanur aja ya. Iya. Badan? Saya ingin sempat sih rencana bikin museum Atau yang nama lingot tangan dan sempat saya berkonsultasi dengan teman-teman dan para senior oh, Kamu jangan bikin museum, oh, kamu bikin aja rumah pelestari Rumah pelestari rumah pelestari seni Tapi saya maaf agak penatik. edukasi saya sih tentang karya seni lingot tangan para tetua buat kita, para pengelingsir kita di Sanur, Om. Oh. Yang di sanur, di sanur ya. Sanur aja duduki karena kita bicara Iya, kalau tekin, ambil balik kan besar banget. Kalau, kalau kita ambil ya, Bali ya. terlalu besar. Ya, ya. Ya, terlalu jauh kaki sambil langkah. Oh. Ambil baik sambil daerah tanah kelahiran saya yaitu Sanur. Dengan edukasinya, Oke okay lah kalau kita mempunyai para pengelingsir, para penisepuh di antara umur 50, 40 tahun itu beliau mengenal yang namanya Seniman-seniman kita di era 60-an 70-an, 80-an hmm. um. Tapi kita kan perlu memperkenalkan kepada anak-anak muda kita um. ya, Kepada ya, generasi, ya. generasi Generasi dunia, yang baru nih Anak-anak ya. muda kita, satu contoh apa Di Sanur, terkenal yang di era tahun 60 -an, Sampai tahun 80-an Pelukis yang nama Ido Bagus Rai Ido Bagus, Ido Bagus Rai. Rai Dan juga terkenal yang nama pelukis itu Kak regeg Kak regeg. Kak Regik Dan topeng-topeng uh, Sanur Yang terkenal adalah Ide bagus, Banjar seperti karya Ratu Gede, dan yeah. diteruskan oleh Ratu Prandom Mahdi Sidman. Oh, itu Edu saya, begitu. edukasi saya sih ingin memperkenalkan kepada anak muda Sanur sih, khususnya ini loh. Kita mempunyai para yeah, tempat, para... para... Uh, inilah kita mempunyai para seniman kita yang dulu. Yeah. oke lah dulu, uh, bahkan orang. gak tahu sampai gimana tuh hasil-hasil yeah. karyanya yeah. ya dari dulu. Oke okay lah mungkin dia mempunyai kakek bapak mengenal buyut setelah, lah, bisa mengenal, buyut juga. mengenal lah karya seni seniman dari dulu dulu tapi ketika sekarang cucu dan buyutnya di era milenial ini kan beliau nggak tahu om iya, iya. Idu, idu kasih saya saya memperkenalkan kembali kalau boleh sih saya sudah sempat uh, berburu saburut uh, lukisan dari debagusrai kak regik saya dapat di Ubud Uh, uh, malah, malah ke daerah malah lain ya Malah, malah keluar, uh, artinya saya juga mempunyai lukisan kuno dari kamasan hmm. Style kamasan itu, pewayangan Kita tukar-tukaran dan saya tukar tambah lah om um. Itulah kecintaan saya tentang Sanur Itulah cintaan kita tentang tanah kelahiran yaitu apa ya pesisir kita Om um, yeah, agar yeah. selalu kukuh ajak dan bisa kembali diperkenalkan kepada anak-anak muda sanur kita sekarang um, itu sih aja edukasinya biar ngari. nakal um. ngari, ngari. nakal boleh nakal tapi boleh. tetap harus tahu siapa ya. ini apa yang dulu-dulu kita ya. leluhur kita gimana dan sempat uh, sekarang saya dapat perdemo Om, um. perdemo dari buah karya Ah uh, itu bagus Alif. Di mana usaha dapat sekarang? Udah, tahu. Saya dapat di Jogja. Ma. Saya dapat Malah malah ke seberang pulau dah. Saya dapat di Jogja, saya guru dan ada teman. Mau dikasih itu? Mau. Tapi kan saya bayar, Om. Ya ya, ya ya. Situasi seperti saat ini, ini lusa mempunyai patung dia bilang sih patung isi tulisan di bawahnya itu bagus sekali. Oh, uh, di mana nih di Jogja? Akhirnya dil. Coba lah, lihat. Akhirnya oke. Langsung ya. Cuman banyak sih peninggalan-peninggalan kita dari dari Sanur itu keluar, Om. Um. Artinya malahan seperti pandai, ibaratnya. Ibarat orang Bali itu bilang, ragonya yang orang ibarat ngejar pandai, kita bisa bikin pisau, tapi kita tak punya pisau. Oh, Satu contoh, kita banyak mempunyai seniman di Sanur, tapi dia nggak punya barang untuk dia perkenalkan ke anak cucunya. Om, um. iya, betul. Artinya betul. ini loh kebanggaan Sanur Inilah ah. mangganya, dibuatlah idenya sampai dari ini. Apa pelestari rumah, pelestari seni, <tuh>. pelestari seni Sanur, Sanur, sanur ya. Kita bicara tentang ruang cukup kecil Sanur aja Um dan untuk kedepannya kira-kira menurut Pakde itu Pakde selain menjadi ini kan berarti barang-barang koleksi ya barang koleksi um. jadi maksudnya sih ke kedepannya bukan hanya sekedar edukasi tapi paling tidak di sana sebagai cerminan nih jadi jadi Betul. kaca bagi mereka Betul, ya. seniman ubus seniman ya. ini agar anak anak mudanya semua juga bangkit uh, ya kan Iya itu udah Om um. artinya kita sebagai hmm. apa berarti saya ini di Sanur, ingin sih memberikan edukasi seperti itu kepada anak-anak muda kita di Sanur dulu om Oke okay lah kalau di Ubud sudah banyak om, yeah. sebagai pencinta seni itu banyak Di Ubud, di gianya dan tempat lainnya mungkin banyak, tapi khusus untuk Sanur uh, Saya yeah, ingin mengedukasi, yeah. meng yeah, memperkenalkan betul, betul. kepada anak-anak muda kita di Sanur, ini loh yang kita punya ini lo yang kita mau punya leluhur, ini lo yang kita yeah. mau punya pelisir Jagalah Jaga. Sepatutnya kamu bangga dengan Sanur Bangga mestinya. Sepatutnya kamu bangga lahir di Sanur, itu aja sih Iya yeah. Saya juga kecilnya di Sanur Sanur dulu, Jadi... zaman di Pantai om zamannya <laughs> Pantai Minggu Hahaha <laughs> nah, nah. Kita jangan cerita itu Jangan <laughs> dengan saya dulu <laughs> lah <laughs> ya, ya, ya. Jangan, jangan, jangan masih 6 SD minggu <laughs> <yuk>, Ma <laughs> om ya <laughs> jangan, jangan cerita itu, kita cerita ini lagi Jangan kembali denger saya dong gitu Jadi Selain selain tapel uh, lukisan. Terus ada barang-barang lain yang prestima tadi selain itu. Kira-kira apa lagi, Pak Ada uh, lagi kira-kira di sana? Kalau saya sih uh, kalau Om bilang seperti itu yang kemoderen saya juga koleksi Vespa. Mm, kalau itu Cerita, itu enggak uh, kalau kita bicara masalah uh, budaya budaya pelestari ini, pesari ini keris. <laughs> Saya Chris. juga punya keris Itu kalau keris kan agak-agak Agak, -agak, ah, ini, ini, hmm, nanya agak ini sakral nih. Tapi ini yeah. kerisnya gini ceritanya Om sama maaf Keris ini konon sih uh, Salah satu puri yang di Bangli Menjual keris ini kepada salah satu teman saya Di Batuan Dan lalu keris ini ke ke saya Dan saya tuh dari Batuan tuh Dari teman saya itu katanya keris ini Akan dibeli oleh pengusaha Jakarta Om hmm. Terus saya dicari sama teman, padek, itu kerisnya saya nggak mau bilang namanya, krisnya yeah. si Idni mau dijual loh, padek Kalau padek mempunyai modal, tolong dong bantu kami, karena keris ini kebanggaan Bali kita, Keris ini terus juara om Kris oh. ini terus juara, ada sertifikatnya dari salah satu puri di Bangli, kalau ini sampai keluar sampai luar tanah Bali, maaf, mohon mo maaf, bukan saya rasis. apa lo kebanggaan Bali? Kris yeah, Bali itu yeah. banyak keluar ke ke Jawa ke pengusaha-pengusaha nah, ya kan bukan hanya di Indonesia kan. aja banyak keluar-keluar negeri juga. Banyak seperti itu. Terus di Bali tidak ada pusaka, Om. Tidak yeah. ada pusaka. Akhirnya saya waktu itu sumpah demi Tuhan saya berutang, berutang saya pinjam uang di koperasi demi kris ini tidak keluar. Sampai keluar tanah, ya. Tanah-tanah gini tanah. Berarti ada Bali. sekarang barang itu di rumah pada ya. Om. Terus. Kalau enggak saya beli, yang mempunyai ini dia butuh uang Om Untuk menghidupin keluarganya Karena situasi pandemi seperti saat ini, inilah seperti contoh ya, ya, Yang ya, kita ya. takutkan, maaf, barang pusaka pusaka banyak yang dijual Banyaknya dijual tanah-tanah balik kepada investor ya, Seperti ya, pandemi saat ya. ini, inilah ke kecemasan kita Om Apalagi seperti ini... saat ini, adanya PPKM seperti saat ini Adanya pembatasan Kita sebagai masyarakat kecil, apa yang harus kita perbuat? Kita nggak bisa bicara apa Om hanya bisa mengikuti ya, ibuan ya, ya, ya, Mereka dibayar untuk menyuruh kita diam Tapi ya. kita tidak dibayar untuk diam Iya istilah <laughs> ya, ya, ya, Isilah sedikit ya, seperti ya, itu ya. Mereka dibayar untuk menyuruh kita diam Tidak ya. buka warung Tapi kita tidak dikasih apa? Kita tidak dikasih gaji untuk kita diam Nah ini karena pada yang nyambet-nyambet warung nih Ini ya. <laughs> <laughs> hmm. Yang ini salah satu pemuda <laughs> Bali dari Sanur, mm -hmm. muda pengusaha, nah ini <tellir> dia nih. Mujais usaha namanya Pantantri. <tellir> <tellir> ini <tellir> di sini, Cana -cana dia, dia, dia nyambut warung nih. Ini masalahnya Pantantri udah ini. Katanya udah. kita bicara budaya. <tellir> <itu>. <tellir> <tellir> <tellir> <tellir> <tellir> Tapi udah disambut orang nanti kita nyambut <tellir> lagi ke budaya. Tapi ini masalah warung nih, <tellir> karena sih <tellir> juga apa ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang kepo lah. Pantantri. Apa sih Pak Tantri itu, Tandri, kenapa namanya Pantantri dulu, tar dulu kenapa namanya Pantantri <laughs> Kalau Pantantri itu kalau bahasa di timur bahasa di pesisir itu Pantantri bapaknya Tantri Oh bapak, oh iya Pak Tantri namanya, oh, oh, anak saya gitu. pertama namanya Tantri dan anak saya yang ketiga namanya pandan harum. Oh, pandan harum. Iya. Warungnya namanya anak pertama, anak ketiga namanya anak saya. Pandan harum. Pandan harum. Dan saya libatkan semua itu Sebagai dinasti saya nanti. <laughs> Ini nepotisme <laughs> banget sih kuat gitu. Semua usahanya pakai nama keluarga semua. Lokalan dong. Lokalan lokalan. lokalan. Itu branded ya, brandednya lokalan. Lokalan. Kita bangga lo menjadi lokal. Saya juga bangga jadi orang lokal tuh bangga. Bangga. Ini lo lokal kita. Iya. Daerah Nusantara kita. Berarti di Pantantri selain itu ya oke lah itu untuk yang araknya ya, ya. Arak itu salah satu minum tradisi yang harus memang kita lestarikan Karena itu tidak mungkin bisa dihilangkan hmm -hmm. Karena itu udah udah, udah udah dari mulai leluhur udah memang-memang ya. memang inilah Ya daerah lain juga banyak ada hmm. ya kalau daerah timur tuh apa Ada soju, ada cap tikus, eh hmm. memang ya. benar Nah selain minum-minuman itu di Pantantri ada juga spesial lain mungkin untuk Mungkin makanan spesialnya ya. Gini Om, kalau di Pantandri Besar harapan saya memperkenalkan Kepada anak muda kita Memperkenalkan secara luas di sosial media Ini loh, Bali kita ini loh kebanggaan Bali kita ya berupa minuman arak. Ini loh masakan khas hmm. Bali kita. saya mie om. Apa tuh uh, ada telur ikan, ada ayam bumbu Bali, ada cumi hmm. bumbu Bali. Ada yang top yang lagi hit sekarang ini adalah sayur saya om. Sayur brokoli. Iya. Ayam brokoli saya. Sayur ayam brokoli. Saya dapat dengeran tuh. Yeah. Apa dapat bocoran? Ini, <laughs> nih, ini, ini ini keren nih. Apa namanya? Inovasi baru yeah. rasanya rasa Bali tapi ada Eropanya Saya <laughs> <laughs> so, kan juga, juga ATM om. Apa tuh, apa tuh? Amati, tiru, modifikasi Jadi rumah makan Kenak di selatan <laughs> Ada tuh rumah makan di selatan yang saya tiru itu ATM kan Yaitu amati, tiru, dan saya modifikasi Artinya kita sebagai anak muda Bali Kita meniru masak renejan Enak dan kita modif, Kita kita ganti, kita masukkan Bumbu, -bumbu nya om Seperti contoh saya mempunyai telur ikan om, telur ikan setan yang selalu lama ini. Maksud uh, telur ikan setan tuh maksudnya sorry aku potong itu. Uh. Maksudnya telur tuna nah, atau ikannya ikan setan. Oh kerapu setan. Eh uh, Exolar kerapu. Oh Exolar yang matanya besar itu. sudah, Oh. Kalau Exolar itu dagingnya itu biasanya saya mempunyai teman nelayan dari Makassar. Oh uh, itu udah segian tuh. Dalamnya lumayan dalam. Waduh waktu itu kan saya Uh, mempunyai teman, mempunyai bos di Pelabuhan Benua hmm. Saya kan sempat menjadi keamanan di Benua Memegang transportasi keamanan di sana Dan saya kenal dengan teman-teman di sana Dan waktu itu kebetulan Saya mempunyai bos di Pelabuhan, Pak Mantompel mm -hmm. Memperkenalkan saya dengan salah satu saudagar di Pelabuhan Saudagar Cina Om hmm. Saya nggak tahu kalau saudagar Cina itu adalah pengepulnya Pemasoknya telur ikan setan ke Makassar Dan oh, telur ikan Makassar gitu itu Telur nih. ikan setan itu akan diimport keluar ke luar negeri om um. Ke Jepang Loh. Ke Jepang um, Keluar lagi ke teman-teman Korea yang pasti Korea, Korea yang matanya spesifik itulah itu ya, Cina Cina itu yang suka Saya gini, apa itu om? Um? Ini telur ikan setan wah Berapaan ini om? Um? Oh, kamu gak bisa beli Kamu gak bisa beli Kenapa? Saya boleh beli dibilang kamu gak bisa beli Kenapa? Karena ini, ikannya telur sudah dipesan, oh. sudah dipesan ke luar negeri um Apa sih kesehatan telur ini um? Banyak khasiatnya. Saya seperti itu Satu, dibilang kesuburan Iya Kedua, untuk mengobati luka-luka dalam yang ada dalam betul, sel, sel betul. kita yang sel mati Betul Dan ketiga vitalitas Ya itu Otomatis ya. kalau kita sudah sehat, vitalitas kita pasti kuat Iya. Um. Tapi, tapi untuk orang tertentu, kadang ada orang yang tertentu yang akan malah jadi kayak alergi dia memang uh, Tapi telur selama perjalanan ini beda dengan telur tuna Om Iya iya Telur tuna itu pasti ada alergi Kalau ikan setan ini emang khusus dia, dia. dicari telurnya Om um. oh, Dan Jesus. dagingnya itu mengandung minyak jelek untuk dikonsumsi Tapi oh. dagingnya itu mengandung minyak dijadikan pil-pil minyak ikan itu Om um. Oh iya iya iya iya Akhirnya uh, saya bilang sama saudagar saya benarnya. Boleh dong saya kasih satu kilo, oh ya saya kasih kamu satu kilo. Saya proses ini di warung um, hmm. saya proses di warung, akhirnya orang orang pada suka untuk dijadikan minum. Lagaran, Satu, Isla, lagaran apa, cemi, apa sih, Cemilan. Lagaran apa Lageran, bahasa indonesianya apa sih namanya? Lagaran juga e, Tambul Tambul, <laughs> tambul. <laughs> tambul. Akhirnya teman-teman merespon dengan baik om Artinya ada teman-teman yang suka olahraga Ada yang suka diet Kalau teman-teman yang diet cukup makan telur ikan Mengembang di perut om hmm? Untuk oh, iya, mengembang iya. Karena itu bagus untuk yang kencing manis katanya Kalau kencing manis ketika dia lapar Kan pasti mengkonsumsi nasi iya, iya, iya. Tapi dia nyari telur ikan itu untuk mengganjar perutnya Akhirnya dia sehat Akhirnya saya bilang eh C, gimana Pak C saya bilang? Ya, ya, ya. C, kasih saya beli berapa kilo C? Om, oh, berat kamu bayar segini, saya deg-deguin. Hah? Mahal, Om. Loh, dikira saya tahu mahal, Om. Ya enggak usah, lah enggak usah disebut ya, angkanya, enggak usah. lah uh, pokoknya, pokoknya harganya, harganya harga itu mahal. Cukup fantastis ya. Tapi saya ingin mempersembahkan makanan yang sehat ini di dagang arah Contoh contoh ayam brokoli, makanan sehat. Ya, ya, ya, ya. Ayam bumbu Bali dan apa namanya sayur-sayur itu sayur-sayur itu saya cari di Beduriti saya support itu petani-petani yang ada di di Beduriti Om. Artinya saya tahu Aku kalau petani ini mau coba tuh kayaknya nih. Petani itu saya tahu dia tidak pakai pesticida <tuh> <atau> penyembar hama <tuh> dia pakai herbal-herbal. Saya beli Artinya kita apa yang kita cari apa yang kita pelajari dan ingin kita persembahkan kepada anak, -anak muda satu contoh arah itu kan sehat kok. iya iya ya. e, makanan di, di makanan sehat kita persembahkan ke anak, -anak muda kita e, telur ikan itu sehat ada sayur yang sehat hmm. arah itu sehat tapi dengan batas kontrol yang bagus iya iya karena, karena nah, kalau di sana ada nggak anak anak muda yang ngumpul sampai lewat lewat gimana tuh kalau hmm. anak-anak muda, maksud om, um, ngumpul lewat dalam istilah mabuk Ya maksudnya, oh. kan aku nggak bisa ngomong yang gitu, maksudnya uh. Yang agak lewat-lewat minumnya Saya edukasi itu di official saya, saya edukasi itu di kasir Aha. Di pantantri itu mohon maaf, dewasa ini belum ada yang sampai mabuk berat, berat. Karena saya kontrol, karena kalau mereka sudah di pantantri, saya menjadi orang tuanya hmm. Ibaratnya, kalau di kasir, saya tekankan selalu: kalau dia satu table berempat, dia hanya dapat jatah dua botol. Hmm. Kalau di, di table, dia hanya berdua, dia hanya dapat jatah satu botol. Om, um. artinya kita menjual minuman beralkohol yang membuat orang itu mabuk. Dan gimana caranya kita mengontrol betul, dia, ya, sehat, ya dan ya, selamat ya, betul, sampai betul, di rumah? Betul, betul, karena betul, ketika betul. dia minum di pantantri, ketika dia minum di sanur, karena kita mempunyai nama sanur, oh. ya, karena kita ya. ketika dia minum ke pantantri minumnya di sanur, dia mempunyai orang tua yang menunggu kedatangan anaknya, ya, betul lebih, betul betul, sama, betul. Oh. Akhirnya kita bilang, tapi susah dengan orang minum, om orang anak muda. Ya. Caranya kita untuk menyetop dia minum, gimana etika kita? Enggak boleh ketika orang minum itu. Oh, iya, minum. Iya, iya, iya. pasti dipukul kita. Iyalah, apalagi sekarang adik-adik kita, nah, mudah lengannya gede -gede. Oh, iya. semua, kita, lengannya gede-gede. Semua gini semua. <laughs> kita bilang adik senam pura uh, mohon maaf, uh, adik kayaknya sudah mabuk ini. Adik cukup dulu segini minum, karena adik mempunyai keluarga, mempunyai kakak, mempunyai ibu, entah yeah. adik mempunyai anak di rumah yang menunggu kedatangan bapaknya agak selamat. Nah. Padahal saya udah mabuk nih, Pakde Kayaknya tak gituin, ya. kok pada tau Matanya adek sudah merah, mukanya adek sudah merah Kata-kata adek sudah mulai ngabur ya, ya, ya, Kalau ya. orang mabuk itu kan sudah seperti ya, itu kan? ya, Kita bisa lihat nah. dong dari bahasa tubuh Uh, bikin warung arak gampang um. tapi mengontrol iya, mengemas ketika di warung arak itu dengan dengan penuh cinta oh um. dengan kita menyebarluaskan vibrasi cinta dan kasih sayang kita itu yang sulit ya ngeri-ngeri ngeri, ngeri, ngeri. <laughs> Wih, gak kerasa padahal tapi padahal sabar lu kita aku masih masih banyak pertanyaannya tapi aku juga nge-support nih Teman-teman kita. Gini ada Om, um, seperti situasi pandemi saat ini, inilah fungsinya kita um yeah. sebagai host di channel YouTube Jagir ini. Sudah saatnya kita memperkenalkan produk-produk anak muda kita. Yeah. Memperkenalkan secara luas kepada anak-anak muda kita, kita saling support. Iya. Yeah. Kita support lokal Om, um. lokal support anak muda lokal. kita. Um. Ini ada dari Enggak hmm? apa-apa Pakde ya? Iya. Yeah. Boleh lah. Kita... Coba. udah disediain di sini. Ini mereknya dibalik aja nih. <gir> <gir> ini yang, yang pakai merek, aku yang gak pakai merek. Oke, okay, nah, gitu ya. Benar. Oh boleh, boleh, oh, boleh, iya, boleh. Siap. Tapi ini saudara sebotol nih kayaknya nih. <gir> <gir> kita saudara <rasa> sebotol. <gir> ini kita dari alkohol. Holy water. Holy water? Iya. Iya hmm. bener kan, holy water kan, holy water. Ini apa? Arak. Arak. Oh Iya. Oh, oh, ya. seperti itulah. Ini saya mensupport sahabat-sahabat saya di zaman-zaman sekarang mereka um, apa ya usaha meneng menengah usaha kecil menengah nah, ke atas gitu apa Oh uh, holy water drink responsibility ya harus responsibility hey. kalau drink ya teman-teman dan para sahabat teman-teman wow. bisa mencari holy water yeah. Kita support anak muda balik kita berkarya dan berkreativitas. Story. jangan pernah padam. Redup boleh tapi jangan pernah padam. Mangganya Bobby bis bikin lagunya hmm, padam ya. <laughs> padam, tapi beda padamnya itu. Iya. cheers okay, dulu kita padep. Ya. Selampe bertemu di penghujung kehidupan, padep. Iya, semesta memberkati. Hmm. Kita lanjut, padep. Agung ngerokok boleh ya? Enak ini. Memang nggak berat lah. Enak. Holy water. Holynya water, airnya suci. <laughs> Rokok saya ini pada. Rokoknya umu apa itu? Gudang garam. Uh. <laughs> Gudangnya garam. <laughs> Lanjut pada. Iya. Kalau cerita-cerita itu, saya yakin pasti sudah banyak yang mengetahui. Nah, ya. saya ingin dapatlah sesuatu cerita yang orang tuh tahu pada itu sekarang udah jadi. Iya mm -mm. kan, mm -mm. baru dia, uh ini aku kenal nih. Nah, sebelum jadi dia kan gak tahu, iya <laughs> kan, bagaimana bisa sampai jadi yeah. dan mengalami fase-fase yang mungkin di luar dari nalar kita lah manusia. Mm -mm. Kok bisa sih kesana? Kok punya ilham sampai kesana? Kok mau begini? Mm. Ceritainlah pada yang kudengar sih, pade mengalami fase-fase yang di luar nalar betul. Uh, reaksi uh, secara logika ya. Siapa <laughs> sih bocor pak ini? Jadi ya. <laughs> ST Itu, si itu. Ini. aduh, itu sutradara bener itu. Ini pasti. Eh, kalau dia nguget gini-gini lah. Oh ya ya ya <laughs> ya, ya, nanti kita kulik-kulik Kalau -kulik <laughs> dia menjadi MC kita mau tanda lihat atau. Jangan jangan cerita dia, jangan cerita dia. Aku nyerbu <laughs> nyampe panek nih Kok gini, bisa? Oh. Pasti tuh ada inspirasi kesana tuh. Om ini bertanya ketika saya gila. <laughs> <laughs> <laughs> saya pernah Pernah mengalami proses gila. om Gila itu sempat sih, itu gangguan bener-bener gangguan ya, bener-bener ya. Gila, Om, hmm. saya itu. Tapi di luar, saya gila itu di sana. Saya mengerti mujizat Tuhan itu besar, Om. Ketika percik-percikan suci, bisik-bisikan suci itu, saya dengar, Om, Om hmm. um tahu kenapa gara-gara apa saya gila itu, waktu itu, Om. Ketika warung Pantantri itu sudah ada om Warung pandantri itu sudah berumur dua setengah tahun Proses-proses dari proses Menanya-menanya-menanya hmm. menanya itu mukjizat Tuhan itu Mungkin beliau tuh menyuruh saya untuk diam om Mungkin kalau nggak saya mengalami proses diam Mungkin Saya masih mengalami proses yang namanya anak jalanan om M Masih saya merekat di jalanan hmm. Akhirnya dibuatlah saya gila Gilanya saya itu gara-gara tahu, gara-gara saya nyapu, om saya nyapu di warung depan warung. Waktu itu perkembangannya warung pandanti itu nggak seperti sekarang, Om. Masih saya merintis warung selama umur 2 tahun. Saya nyapu depan warung, lalu saya selekut, Om. Apa bahasa Indonesia? Eh? Tersendak. Tersendak. Tersendak. tersendak. tersendak. Hmm. Kok kayak tersendak, tersendak. Habis saya tersendak itu, saya pulang. Mulai dah, kok jelek asalnya firas, tubuhnya ini jelek Udah beda Telinga saya panas om Telinga saya panas, dada saya berdebat Dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap Telinga saya panas, pala saya terus panas om Saya kenapa nih ya? Kok seperti gini lah Habisnya, kok esok harinya Ada orang meninggal di Banjar saya, Ngaben itu Akhirnya Ngaben, saya ikut ke Setro Habis itu datang dari setra, saya mandi, keramas, tidur. Habis tidur baru bangun itu saya gak tahu rumah Om. Abis tidur, bangun. Baru bangun Itu saya gak tahu rumah. Saya di mana ini? Saya tanya istri saya. Uh, oh, Bapak kenapa ini? Saya gak tahu rumah, tapi saya tahu anak, istri Bapak saya tahu. Pokoknya suasana rumah itu saya gak tahu. Akhirnya gini Om. Boleh Om tanya? Biodata saya dikasih ibu <laughs> Tensi saya 200 om um. Wih, per 110 Saya ada montor, data saya bertetak Tapi anehnya saya kan orang vegetarian Om um, tahu saya gak, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. saya gak makan daging Saya gak makan daging, saya tuh atlet Mohon hmm. maaf om um, ya yeah. uh, Saya juga mau perkenalkan diri saya di channel youtube ini Saya juga atlet, saya hmm. ini seorang atlet pencaksilat yeah, yeah. Saya bakti negara dan saya pernah menjadi pemain nasional Mewakili Bali Iya. Um. Yeah. Akhirnya saya disiplin dengan makanan saya om. Saya makan babi, kambing, sapi enggak, om. Hmm. Kaki empat. Di mana saya bisa dapat tensi 200? Iya, ya. 210. udah udah udah di luar 210 lira. per 100. Iya, di mana ya. saya dapat itu? Hmm. Akhirnya om, satu tahun saya mengalami proses om. Saya tidak tidak tidur dua minggu om. Dua minggu pun saya tidak pernah tidur. 24 jam. Akhirnya di sanur, oh. di sanur itu, ketika saya sakit itu om, artinya teman e, baik menjaga soliditas saya, saya ditungguin depan rumah sama teman-teman Sanur bersatu sama keluarga saya. Dia, dia tuh ngetes saya, Bener kadang tidak tidur satu malam. Jadi diem duduk aja om, saya diem Oh benar, kadang nggak bisa tidur. Tapi di saat saya tidur nggak bisa tidur itu om, di sana saya mulai mendengar bisik-bisikan alam semesta nih om bisa diajak ngobrol. anehnya ketika saya diam di rumah, saya lihat kayak layar di di, di kamar saya om. Hmm. ada ih kok dia kesini ya ke rumah saya. saya buka pintu di luar ternyata betul. Hmm. berarti mengalami proses seperti itu saya nggak tahu om. itu di udah di luar dimensi berapa itu? Oh, ya? luar dimensi om. om pernah malam bisa om lihat siang. saya sudah gila om. siang jam satu malam jam satu ini saya lihat siang. Saya, Terang, gitu. Tapi saya anehnya itu waktu saya gila itu satu inginnya ke kuburan aja. Hmm. iya. Saya nyapu di kuburan. Waktu saya gila langsung saya lagi ke kuburan, dikejar sama bapak, dikejar sama keluarga, main mulih, main mulih saya dapat aja nyapu di gulajapati, nyapu saya di kuburan, suka-suka dah saya ke rumah saya. Akhirnya berjalannya waktu um. Saya itu sembuh gara-gara apa om? Oh harus tanya seperti itu Iya, iya, iya ya. Saya itu bilang, saya bilang iya Hah? Saya, saya siap ngayah ngiring Oh siap, iya gitu Iya, iya, saya gak mau ngayah om Oh, Waktu. Saya kalau itu, ngayah itu maksudnya Artinya berbakti saya, lah Berbakti, saya disuruh bersih-bersih di ya, ya, ya, ya. uh, akhirnya bapak mengajak saya ke dokter. Terus saya diajak ke dokter, om mau bapak terus ada jak dokter obat, obat mau ini. secara medis lah, ya, medis terus, terus, terus. Terus, saya sudah bilang, sama bapak, saya bapak, bapak, berapa bapak, Ajak saya ke rumah sakit, ke rumah sakit kasih ibu, ke dokter, apa namanya, Profesor Wissubaw, Wibawo Ada, sekeliling saya diajak, bisa dibilang asam lambung, dibilang maaf, parah-parah penyakit saya Pak, bapak dokter kicau, bapak ajak saya nggak saya sembuh Saya udah tahu terus, kita ya, bisikan, ya, iya, iya. pokoknya bahasa saya Om, suatu malam om, saya dibawakan pedang om hm sama yang sama yang nah segini talanannya oh mm. tahu om talanan iya tahu <tuluh> talanan kamu enggak mau ngayah apa enggak sudah so, di dibikin pedang so. iya iya yeah. sab so, bicara seginiin so, so, sugro atu bataro atu bataro urin tiang ayah ngayah, ngayah ni do atu bataro Mudarat tuh bertaruh memicot yang sakit, begitu. Sebantang. Ya, ya, Ngapain ada tuh bertaruh memberikan saya sakit? memberikan saya, saya sakit. Ya, sakit. Apakah karena batu bertaruh memberikan saya sakit dan saya bilang iya agar saya ngayah? Berarti batu bertaruh tidak menjabarkan saya kasih sayang, begitu? Nah, gini beliau ngayah apa sih? Mati angcaci, no? Oh, gini kalau pedangnya om? Oh. Hmm. Tapi saya nggak lihat wajahnya. Pertengahan saya lihat hmm. antara ya atau saya menghayal. Ya, tapi ketika ya. saya menghayal, orang ini korden saya um. Blablabla, bisa diam gini. Usah gak menghayal. Akhirnya saya bilang gini. Pokoknya terus minta pengampunan, minta ampunnya Tuhan, Lindungi saya ya Tuhan, berikanlah saya mujizat, -Mu, ya Tuhan, berikanlah saya kesembuhan. Karena seringnya saya memohon, memohon, memohon, dan akhirnya Bapak dan Ibu saya Uh, mengajak saya ke suatu pendeta di Geretelaga. Saya diajak sana untuk mewinten. Dipwinten, dibersihkan. Habis itu saya natap di depan warung. Itu kan ada pura, om. Um. Yes. Saya bawa pejati, uh, ngantem natap saya di sana no, agar yeah. saya boleh naik turun untuk ngayah sekedar nyapu aja. Mm. Saya di... Dibersihkan, di habis itu saya bilang ya di perusamaan untuk mau nyapu Mau aja, iya ya. ya. Habis itu saya tangkil ke Meraja Pati uh, Ngaduran urip, hmm. pengurip-pengurip Dan urip itu saya taruh di rumah Dan habis itu baru saya tahu yang namanya tidur, om Coba bayangkan, om. Berarti dua minggu itu 24 jam oh. tadi tidur. Oh. tidur ya, om, tapi anehnya om saya makan satu-satu apa namanya doang Bakul bilang lah Satu magic jarus kan takai tanya, istilah, <laughs> ya itu lah, istilah, tanya Istilahnya apa? Apa? satu bakul dia itu Saya 10 kali makan, um, saya tuh makan tapi nggak bisa tidur um, Saya tuh makan, terus makan laparnya perut saya Tapi saya bisa tidur Untuk apa saya makan sedangkan tidur saya nggak bisa hmm. Akhirnya puji syukur Tuhan di sana saya tahu kebesaran Tuhan adanya tuhan memberikan saya penyakit untuk introspeksi diri, untuk merenung apa yang jalan nanti ke depannya harus yang saya lakukan. Mungkin ini adalah kuasa tuhan. Karena ketika tidak ada kuasa tuhan, apapun tidak akan bisa terjadi Om. Um. Karena inilah kuasa tuhan akhirnya saya bisa down. Akhirnya itu saya bisa merenung merenungkan suatu kesalahan merenung suatu yang namanya dosa saya kan um tahu saat waktu saya jadi jadi percaya tidak percaya perjalanan ini Menung. memang berliku melewati satu fase yang secara logika, logika. itu nggak bisa dipikirkan e. secara logika ya. manusia biasa ya, ya. Tapi ketika saya gila, tuh saya tahu isi otak-otak orang-orang, om Apa dia omong, apa dia omong, Apa yang, dipikir, apa yang apa akan dipikirkan. dia ngomong sama saya, itu nah. saya tahu Dan anehnya saya sering dapat picok, om Tanya hmm. itu keluarga saya, tanya itu teman-teman dekat saya saya ah, Itu juga yang katanya salah satu membuat saya gila, om Ketika saya diberikan benda-benda alam itu oleh maha <coughs> Saya <coughs> kasih orang-orang, om Eh Dulu saya dapat permata, dapat besi kuning, om hmm. Pernah saya dapat besi kuning? Saya kasih orang, saya dapat permata. Saya kasih orang, saya dapat batu isi bedar emas. Saya dapat uang, uang rejuno. Saya pernah, Om, dan semua picture itu saya dapat di warung uang, uang keping. Ya, um, ya, mau ya. pindah ini, Om, um, depan saya. Woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Saya dapat. Uang oh, Rujuno, saya kasih dari sana dah Mungkin alam itu marah dengan ya, saya Kok ini orang dikasih tanda-tanda Gak mau ngerti-ngerti juga kasih iya. orang-orang, oh misalkan oh, Karena saya takut dong, karena hmm. ibaratnya Ketika kita dikasih pulpen Ya. Pasti diguna pulpennya ya untuk nulis ya, ya, Ketika betul, saya dikasih benar-benar keramat itu Otomatis saya harus ya. menjalankan mujizatnya ya, untuk menolong ya, orang ya. Karena Om kan udah tahu Gumi di Sanur ya, Ketika ya. berani muncul menjadi dukun Ketika berani mengatakan diri menyatakan diri sebagai dukun Pasti diserang dengan Iya, iya, hitam ya, ya, ya, Om ya. kan tahu Sanur Itu yang saya takutkan ya, ya, Akhirnya ya, saya tambah gila Om oh. oh saya dapat minyak Om Saya dapat benda-benda gitu Saya kasih orang, saya takut Nah di saya seperti seperti ya, ini? Polos aja polos ngapain polos ini, juga ya. itu akhirnya dimarah ketika barang-barang alam itu saya kasih orang-orang. Nah, berarti itu kan meng, apa namanya? Maksudnya untuk usaha pun juga terganggu, semua terganggu, semua harus terbengkalai kan berarti itu? Maaf maaf om, um. waktu itu waktu saya gila itu orang nanti langsung lagi-lagi oh, meroket itu. Kalau misalnya sekali, tapi sangat berani lihat orang, om. Oh, Jadi di, di satu sisi diberikan satu cobaan, di satu sisi diberikan juga untuk bisa mendapatkan sebuah nafkah lah. Iya, ya, tapi waktu saya gila tuh saya tambah pinter, om. Cuma saya gila, saya tuh saya gak bisa tidur. Oh, pinter saya punya oh, supplier ini. Oh, pinter sama Turki. Oh, meter ini, ini, ini, nama saya gila. Warung saya perbaiki, saya bikin entertainment, tapi saya tidak berani lihat orang ramai. om oh, kayak depresi. Ya, kayaknya ya. lihat orang ramai itu pingin jatuh. Ketika lihat orang itu, pingin kabur. Dada saya berdepat, ya, ya, ya, ya. Waduh. Cara langsung kamu tuh nggak boleh duniawi, ini loh ini lo. Ah, hmm, gitu. Akhirnya dari sanalah saya mulai berbagi, om. Ketika saya mengalami proses gila itu, di, di sanalah kita ini ada orang buddha yang ah. mengasih saya mencari saya, om. Adek seorang buddha, uh, saya sudah akan gila tuh, om. Dari sana dah saya mengutip kata-kata bijak itu, Adek. Kamu ini menjual minuman beralkohol Kamu ini menjual minuman yang bikin orang mabuk yeah. Kalau di istilah orang Buddha itu kamu berdosa Apalagi kamu menjual minuman ini sampai mabuk Dan sampai orang itu akhirnya tabrakan Kecelakaan, mengalami musibah Drone saya Terus apa yang harus saya lakukan Karena warung ini saya sudah jalani Dan sudah menjadi dapur saya Saya mempunyai keluarga Kamu harus bisa Ketika kamu menjual minuman yang membuat orang mabuk Kamu harus bisa atur keseimbangan karma kamu, kadek. Hmm. Kamu bersedekah Kamu mensupport anak muda Kamu ke yeah, anak-anak cacat yeah. Tadi sanalah saya tergeduk Dan teman-teman banyak yang membawa proposal ke warung pandan Anak-anak muda Saya support, pasti saya support hmm. Dan om nggak tahu kalau saya mempunyai binaan anak-anak cacat Ya itu itu, itu, itu, itu, itu juga, saya tak, udah dengar sih, belum, belum ditanya aja, belum nanya aja, mas saya masih udah dengar Saya masih, masih, apa namanya, jujur saya masih kepo nih masalah perjalanan ini nih Artinya saya berbagi om, um. artinya ketika saya sebagai pengelola warung pantanti Saya menjual minuman orang yang bikin mabuk dan saya ingin menyeimbangkan karma saya untuk bersedekah om um membagi kepada sesama teman yang memerlukan membagi kepada komunitas yang lagi-lagi bikin acara, membagi komunitas ke anak cacat dan saya pasti bersedekah ke Puro pasti om. adanya saya ingin ulian ara karena ara ini saya ingin berguna hidup saya om. ya ya itu ya, sih ya. om karena <laughs> Kita sekarang kembali lagi ke budaya nih ah, ya, ya. <laughs> Ke budaya nih. <laughs> Karena udah kesini sini sini sini Jadi <laughs> Sekarang ini yang Pelestari seni ini yang Pak De mau Angkat ini sekarang ini uh, Itu untuk bisa di publik Atau Untuk kalangan tertentu Pak Dek? Gini om, saya mengangkat Mohon maaf, saya mengangkat ini khususnya Sanur Om um, yeah. karena Sanur terkenal dengan pakem. Di Sanur tuh ada istilah ukiran style yang namanya bebadungan Om. Um. ya yeah. Bebadongan. Edukasi saya kepada anak muda sekarang karena kita mempunyai undagi juru tukang yang ada di Sanur, kan kita tidak tahu umurnya nanti sampai kapan. Um. ya yeah, betul. Ingin saya mengedukasi kepada anak muda Sanur, kita mengajarkan mengukuhkan yang namanya pakem Sanur Om. Um. Hmm. Sudah contoh. Maaf. Kita punya susunan di Banjar. Kita mau punya susunan yeah. kalau Barong di Sanur itu ada Banjar Singgi, yang kasih yeah. uh, taman, taman. Luar pasar, uh, Sindu, ada yeah. Rangdok. Kita tuh ingin sih mengukuhkan style Sanur kita, makam Sanur kita. Kita kita mengimajinasikan itu lagi karena di Sanur tuh sudah kukuh, style yang namanya. Uh, Gaya Bapak itu seperti contoh karya dari ide Bagus Spanyar, mm. Karya dari Duprandomade mm -mm. Kalau Sanur itu terkenal dengan rangdaunya Om yeah, yeah. Dari style populasannya, Dari rambutnya, dari api-apinya Sanur punya yeah. cerita dari giginya Kalau Ratu Gede Emang pusatnya di Sanur Om Seperti saat ini Ratu Gede yeah, yeah. Uh, Ratu Gede, maaf Ratu Gede Kalau dulu ceritanya adalah dari sebuah griyo yang di taman yaitu di Bagus Panjang Beliau yang pertama kali menggagasi yang namanya Ratu Gede Om hmm. Karena didapat pauisik dan didapat langsung memegang wujud beliau itu yang beristana di Balibit Hotel ya, ya. Ya, Akhirnya itu terjadi dan dibangun akhirnya meninggal hidup Pataro yang dipanti karena kita sudah mempunyai pakem sanur, ini lo kita jaga Mohon maaf, bukannya kita tidak menerima budaya dari luar Tapi iya, iya. kita mengukuhkan sanur kita Ibaratnya, okelah okay di daerah lain ada karya seni Mungkin di sana juga hebat Tapi agar tidak masuk ke sanur, kita sudah mempunyai ciri khas pakem sanur dan, Dan begitu pula sebaliknya Itu malah, ya, malah punah ya, ya, ya, Dan begitu pula sebaliknya Ketika ya, sel-sel yang lain di Ganyar, Dia ya. diganyar itu sudah punya Ya udah punya juga ya, betul, betul. Dia itu tidak usah meniru gaya lain Ya, ya. style Ganyar aja dikukukan ya, Diajarkan ya. sama seperti di Bangli Ya style ya, di Bangli ya, betul, betul, Karena betul, betul. setiap daerah itu mempunyai lokalan masing-masing hmm. um. Artinya kalau anak muda itu Karena anak muda itu pernah saya dengar Seperti ini um. makanya saya kembali mengukuhkan Senur oh. Wih, eh, adek apa orang di tua, di jelek si orang di tua. Oh, sih tadi gue mau menyiket tuh. In jelek kan sih mungkin masungsum. Ah, betul. Karena pakem budaya desa kalau patro kita berbeda di Gianyar. Oke okay lah, rangdonya stilenya gitu. Itu yang menurut dia tuh adalah yang terbaik. Iya. Betul. Kalau nggak yang terbaik nggak mungkin dipuja. Iya, betul. Gayanya Iya. Sama dengan halnya rangdonya di mana di Bangli. Hmm. Gini secara rangdonya di Bangli. Itulah, itulah, mereka. itulah mereka, Itu ya. mereka, itu lokalannya mereka, itulah benar. yang mereka ajak anda kukuhkan. Itu saya suka. Kita nggak perlu meniru style Gianyar. Kita nggak perlu meniru Bangli kita. Kita sudah mempunyai style Sanur, begitu. Balik sebaliknya dia juga enggak bakal meniru kita. Ya, dia benar, juga benar. bakal meniru dari Bangli. Semua, semua wilayah punya style masing-masing dan, dan punya ciri khas masing-masing. Ya, itu yang ingin saya kukuhkan, Om. Ya, betul. Seperti di galeri saya, Om, di Warung Pandan desa hmm. semua beli style Gianyar, saya beli. Barong aja saya punya style Bangli, style Gianyar, Purisipadu, style Puyo, style Sanur. Saya jadikan satu. Ternyata semua menceritakan karakter iya, yang beda masing-masing. Jadi itu om antara nyebang, makanem, galak, nah, gitu Jadi pak ara bomberman dan bomberpatik hmm. kalau yang kepo ingin tahu bagaimana sel-sel datang ke pantai <laughs> di sana minum boleh minum Kamu. boleh mabok jangan minum kita sambil minum sambil hmm, makan gaman. dan menikmati seni dan budaya lokalan Bali kita masing-masing berarti artinya yang rumah untuk pelestari seni ini di publik ya di publik untuk publik tapi public. bukan berarti kalau mereka ada yang mau beli atau gimana gimana Enggak. saya suruh kalo cari saya... aja di sini terus mau... Saya Om, saya, saya juga support Undagi-Undagi Anak Muda Sanur Om yang saat ini lagi berkarya Om Ya, ya Seperti contoh ini, karya karya dari Ide Bagus, Dimel namanya, Gus Gusadimel, ini anak muda Om Ya, saya tahu. Tapi kita meniru gaya style <laughs> Ini saya meniru style yang namanya sesetan yeah. Yang diseset itu di, dibuat oleh ide Batara kita di Sanur oh. Artinya semua akan saya buru om Karena otomatis satu contoh Rangno yang paling... Eh, Ratu Gede yang saya ingin tiru penyerga Sambi itu bagus stylenya itu dari Sanur semua kehan dari Sanur kepisah dari saya memang saburu ceritanya Dimana mana hmm. apa Sanur berarti pada juga mempelajari dong silsilah silsilah mempelajari ya, ya betul -betul. karena kita tidak bisa ngomong tanpa mempelajari dan ya. kita bicara kepada Apri, kita. Ya, ya. Nanti kalau kita bicara lewat diri kita sendiri dibilang menghayal Oh katanya tuh menghayal Tidak ada Tidak tahu asal-usul dari tidak mana asal-usul dari mana Di jauh ya, kan di kan ya, Dibilang ya. saya menghayal nanti oh, uh, betul -betul. Tidak ada apanya, bukti Bukti nah, nyata, konkret Bukti konkret, tapi saya bisa bicara seperti itu kata, Ketika saya mempunyai penglingsir di Sanur yang berkata Oh ini dapetara nengai Oh susu nengai, susu nengai Oh ini setel Sanur, oh sama Hmm. Cuma ada yang gayanya gini, ada yang gini Tapi saya tahu, oh ini pakem sanur Gaya-gaya ya, ya, ya, ya. pulasnya juga ada sanur om Itu yang perlu dilasarkan, diajarkan Kayak gak iya, kayak gak chatnya. So tau, onestel Sanur, onestel, atune, ngay ngatune. Saya pelajari, tapi memang bener sih, mau nggak percaya, nggak percaya. Saya aja, zaman jaman dulu saya kecil juga, kita main sepeda-sepeda juga. Chatnya kita beda, dan hmm. tau tuh, sepedanya Sanur tuh, Ciri khas, jadi kaf. Iya, bener bener bener. -bener. Ciri Wih, keren, pade. keren, keren keren keren hmm ingin sih saya ingin artinya mengukuhkan kembali ketika anak-anak muda milenial ini kita memperkenalkan kembali budaya bebatuan kita budaya pesisir sanur kita oh, itu sih aja edukasi dan kalau saya sih berharap juga pemerintahan kita juga kalau bisa melirik lah iya. yang begini-begini jangan diabaikan tolong Betul. tolonglah lirik bapak-bapak saya dan kita semua yang eh. di sana tolong budaya eh. ini penting karena Budaya, seni, adat, tradisi, semua berakar dari seni. Dan kalau bukan kita lagi yang melestarikan, kalau bukan hmm. bukan kita lagi yang apa namanya menjaga, nanti bisa diadopsi. Banyak yang udah diadopsi, hmm. negara lain yang Betul. kemarin aja, apa, reok lah masuk, hmm. diakuin sama Malaysia segala macam kan lucu ya. Besok-besok jangan-jangan tapel lagi diakui sama. Iya, <laughs> iya, iya, iya, ya. dan itu juga menjadi kesenjangan kita ketika saya juga mempunyai. Suatu topeng yang sakral Masih juga satu di Belanda, Um Iya, di, di, ya, di Belanda banyak Kalau gak salah di Leiden itu Teman saya, uh, sesuatu dengan saya Duplikatnya Yang aslinya masih di Belanda, Um Ingin sih saya sama teman-teman Nanti next kita memburunya ke Belanda Dan sempat saya chat dengan kedutaan perwakilan Indonesia di, di Belanda Teman-teman minum juga, yeah. saya memperlihatkan Ini lo tapel saya yang dulu hmm. Tahun 1940 diambil oleh Belanda Tahun 1940? Hmm. Diambil oleh Belanda Dan dikembalikan tahun 1960 yang di, yang cewek Karena hidup di Belanda Hidup, akhirnya yang isinya dikembalikan Akhirnya 1970 berdirilah, bertanggilah hmm. sesun saya yang lenang. tapi hmm. sesun saya yang lenang itu masih di Belanda, um. saya tempat uh, cek-cetan sama teman kedutaan di Belanda, diperkenalkan oleh anak-anak muda yang minum di warung. coba pada ini pada akhirnya saya disuruh mengklaim, hmm. mengklaim. Uh, mencari dulu bahwa itu benar data-data konkret bahwa milik dari Banyar, data-data konkret dari Bendeso dari gubernur. Biar, biar, biar bisa dikembalikan, dikembalikan lagi. Cuman ya. di sana tuh Belanda tuh luas di mana tempatnya. Hmm. Saya nyari itu di mana tempatnya itu saya belum ketemu kalau sudah ketemu, itu idut saya di sana langsung saya meluncur ke Belanda, mau pinjam itu <laughs> semangat saya untuk balik. Gak mungkin lah sampai pinjam are-are lah <laughs> <laughs> cucuan berangkat mana? Nah, nah. kan? Nah. Karena ingin juga saya sih Ingin besar harapan saya Untuk menarik budaya-budaya kita Di Sanur yang masih banyak di Belanda um. hmm. Itu sih ingin harapan besar saya Siap-siap Nakal tapi siap, buduh Nakal tapi Tetap lah, ya. nah, nakal tetap gimana maksudnya? Tetap bahasa Indonesia apa ya? <laughs> Stabil ya? <laughs> nakal berprestasi wow. eh. Ya Pade kan udah berprestasi Nah <laughs> <laughs> Harus berprestasi lah padahal Ya. Sebelum kita mengakhiri ini Kita main tanya jawab sedikit lah Ya, ya. ya kan? Biar kayak quiz, apa Kayak, kayak, kayak, kayak podcast yang lain-lain ya. dulu Ada tanya jawab ya. gitu Tapi ini tanyaannya yang biasa-biasa aja ya. ya kan? Permainan di masa kecil Favorit apa padanya? Kalau saya permainan masa kecil Peta umpet Iya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya Kalau Kesariannya Baru bangun tidur, ngapain? Pade? bercinta. Keseharian baru bangun tidur, harus bercinta. Wih, bahaya sih, sih. <laughs> Wih, langgeng nih, biasanya gitu-gitu ya. Biasanya <laughs> orang, kalau Prancis, tradisinya Prancis uh. adalah sebelum tidur dia bercinta. Uh. Itu tradisi Prancis yeah. kan, ya. Kalau pada kebalikan, balik, ya. saya balik balikin aja um. <laughs> ya, ya. tempat atau negara yang ingin sekali dikunjungi. Belanda. oh, gara-gara tadi itu. Iya, <laughs> oh, iya, iya, boleh, boleh, boleh. Jika seorang pada ungkit. Terakhir kembali ke dunia ini, ingin menjadi apa? Jadi babi cowok om. Hah? Babi cowok. Kaum? Ya. Itu cika kalau saya mati, memitis, mau jadi kaum. Hahaha. <laughs> kemana aja bisa. Nggak, dia hidup saya makan dan ngangkuk. Kalo babi om yeah, babi. babi cowok itu yeah. kan hmm. emang tugasan dikasih makan. Abis itu didatangkan cewek ngangguk so, yeah. go go go go. Banyak anak. Abis itu datang cewek lagi, makan lagi ngangguk go go go. Kita enggak <laughs> mikirin apa lagi. Iya iya iya iya iya. mikirin PPKM. Enggak ada. Nah. Nah, ada nah, nah. Tempat atau suasana favorit bersama pasangan di mana? Di Bungalo. <laughs> <laughs> <laughs> Serius nih? Eh? Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tapi pribadi lah ya. Yeah punya pakde delapan, <laughs> ibu ya punya bukan saya. Iya oh, ya, iya iya iya iya. Pakde, ya. Tolong dong uh, kasihlah ke Bumberman dan Bumberwati sahabat-sahabat kita di sana tuh uh, sebuah motivasi untuk generasi milenial yang zaman sekarang yang benar-benar yang pada ingin sampaikan kepada mereka. Ya. Pade, Harapan saya pribadi kepada anak, anak muda, sudah apa yang sudah saya bicarakan di depannya, harapan kita, mari kita menjaga, mari kita kukuhkan, destarikan budaya lokalan-lokalan kita di daerah masing-masing. Itulah Bali kita, itulah Nusantara kita Kukuhkan, Uy. lestarikan, dan ajakan Wih, disepuk tangannya dong, keren tuh, <laughs> itu keren tuh. Dan untuk UMKM, kepada teman-teman, para pengusaha, para dagang Dagang kecil, dan dagang besar Mari kita sebagai para pengusaha, penggiat UMKM Mari kita support anak-anak muda kita lainnya Kita support lokal, dan selalu bergandengan tangan dengan lokalan-lokalan daerah lainnya Sih. Itu dia, padek. Ya. Ada nggak sesuatu yang paling ditakutkan dalam hidup padek? Takut um. Ya paling ditakutkan. Takut mati um. Hah? mati itu pasti loh padek. tapi takut. ngapain ditakutin? Ya takut. Karena ketika orang yang mati dengan ketakutan, ketika orang yang takut dengan kematian, di sana akan dia bisa bersujud kepada Tuhan. Coba, Om um, pasrah. Pasrah, pasrah Tapi kan kematian itu kan pasti harus ditakutkan, karena ketika ajal kita akan mendekat, kita bisa berbenah, Om. Um. Oh, gitu. Untuk menuju alam Nirwana, kita hmm. bisa menghilangkan dosa-dosa, kita bisa sayang dengan keluarga. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ketika orang yang tidak takut dengan kematian, berarti dia akan membabi buta dengan kehidupannya. Dia tidak akan sayang dengan tubuhnya. Dia tidak akan sayang dengan keluarganya. Berarti casingnya mati. Berarti wah, maksudnya pade. Karena e, kematian ini yang disakutkan adalah kalau kita lupa akan rem rem itu. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kematian itu adalah kepastian. Pasti. Makin tepat ya kan? mati, makin cepat menuju menyatu dengan Tuhan. Dan itu kan memang sebuah perjalanan dalam fase iya, hidup iya. karena mati kan istilahnya aja mati. Sebenarnya hmm. kita kan mati itu hanya batasnya aja. Setelah itu kan kita hidup lagi di sana. Siapa bilang? Baru saya ngomong. <laughs> <laughs> Belum ada yang berani membuktikan itu. Hah? Belum ada. Oh gitu? Ya kalau dia mati, habis itu dia kembali. Oh saya mati, baru zaman ketemu, jakni ya, baru ditudut. Mungkin, tapi ketika dia sudah mati, dia sudah dibor-bor mayatnya. tubuh jasadnya oleh tukang kompor. Iya. Saya itu yang saya takut. Itu kan nah. hanya bodinya aja, tinggalkan jasadnya aja, tapi mm -hmm. kan rohnya kan tetap hidup. Siapa bilang? Saya ngomong, <tuk> <menger. tuk> <tuk> saya ngomong, saya nggak ngerti. Saya itu karena saya belum mati, <tuk> ya, ya, ya, ya. saya belum mengalami rohnya. Ya, ya, oke, oke, itu oke. Itu yang oke. saya takutkan. Saya takut meninggalkan Malam. alam ini. Ya. Ya pokoknya takut mati Iya, iya, iya, iya Oke lah, kalau gitu Terakhir, terakhir, sebelum kita berpisah Terakhir, terakhir nih Tolong kasih satu aja Terserah apa menurut pade Harapan untuk negeri ini Wah Sebelum kita berpisah nih Mengkritik apa enggak? Terserah, bebas Setiap orang punya asasi Dan setiap orang Punya hak untuk berbicara Kalau saya mengkritik nanti ditakutnya di pem hmm. Nanti gini ya <Tukar> <tukar> <tukar> Itu sahabat kita itu. <tukar> Gini Terima kasih di kesempatan berbahagia ini Kita bisa berkumpul Dan adapun harapan saya Kepada pemerintah kita yeah. Agak selalu mendengar dan meresap Inspirasi dari masyarakat kita Khususnya kita bicara Di Bali Semoga pemerintah pusat kita Bisa menganakmaskan Bali ketika suara mempersidenkan Bapak banyak di Bali dan adapun harapan kita manusiakanlah manusia di Bali woi <klos> makasih banyak dan pasti Oke okay lah kalau gitu pada hmm. terima kasih banyak untuk atas waktunya semoga apa apapun. pun Keinginan, mimpi pada berikutnya dengan berseragam keluarga selalu yang pasti bisa terpenuhi, sehat. tercapai dan sehat selalu. Siapa aduh? Makasih. Terima, <S asymptasi> Terima kasih kepada kopi Jagir di channel Jagir YouTube channel dan kita akan mencoba kopi Jagir dan akan mengganaskannya di rumah. Thanks oh support from Jagir. Hey hey. Oke, kita tutup aja nih ya. Telur, dua, besi BAM <mulia>